di Geoenergi Channel inspirasi motivasi dan semangat kehidupan adalah sebuah misteri jangan pernah menyerah tentang kehidupan awali harimu dengan rasa sayang sayang dengan diri sendiri sayang dengan orang di sekitarmu Tebarkan senyum manis yang gembira Setiap pagi adalah hari baru, hidup baru untuk sebuah semangat baru Jangan takut akan perubahan kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik. Namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik lagi. Kesuksesan tidak menemukanmu, kamu yang dapat meraihnya. Meskipun kehidupan tak sejalan dengan harapan, Tetap awali pagimu dengan rasa syukur atas nikmatnya. Mimpi akan menjadi kenyataan dengan setiap langkah kecil yang kita buat dan terus bergerak. Banyak dari kegagalan hidup, dialami oleh orang-orang. Yang tidak menyadari, betapa dekatnya mereka, dengan kesuksesan, ketika mereka menyerah. Kesulitan yang dihadapi, akan membantumu sukses di masa depan. Orang-orang yang ada di sekitarmu, dapat dijadikan inspirasi. Atau bahkan menguras tenagamu, jadi pilihlah secara baik-baik. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, menyayangi umatnya. Tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sesungguhnya sesudah kesulitan, ada kemudahan. Tetap optimis, meskipun dalam keadaan miris, percaya dengan janji Ilahi, kunci untuk menjemput hari dengan percaya diri Allah subhanahu wa ta'ala tahu apa yang terbaik untukmu dan kapan yang terbaik bagimu untuk memilikinya